Halo semuanya, aku Riyang, balik lagi di channel aku. Seperti biasa ya, hari ini waktunya gue buat ngebacain video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue. So, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. DITOWER Nah video yang pertama ini kayaknya lagi viral ya Karena banyak diantara kalian yang ngirimin video ini ke DM Instagram gue Nah salah satunya dari Arina Permisi bang mau tanya itu asli gak ya? Lihat di grup ada yang ngirim gitu Katanya sih asli tapi gak tau lagi Oke okay guys kita tonton dulu videonya bareng-bareng Yes videonya singkat banget Cuman ada penampakan kunti dan that's it. itu aja. Sebenarnya video-video kayak gini tuh nggak ada yang spesial ya. Video penampakan kunti di atas genteng, di atas pohon, di atas tiang kayak gini tuh udah banyak banget. Tapi gue sendiri juga nggak tahu kenapa video ini tuh kayak tiba-tiba viral aja gitu. Padahal kan video kayak gini menurut gue B aja ya. Feeling gue sih, tapi nggak tahu bener atau nggak, kayaknya video ini tuh kayak masuk FYP di TikTok terus viral. Penampakannya sih jelas banget, tapi menurut gua semakin jelas penampakannya, itu gua semakin ragu kalau video yang tadi itu malah video penampakan yang asli. Karena video-video kayak gini tuh bisa banget buat direkayasa. Entah kenapa ya, kalau gua sih ngerasanya video yang barusan itu cuma video settingan. Ya video-video kayak gini tuh biasanya dibuat pure untuk konten di sosial media. Tujuannya apalagi kalau bukan supaya viral, dapat traffic, banyak di-share, dan segala macam. Salah satu yang bikin gua ragu, coba deh lihat penampakan yang tadi. Bajunya tuh bersih banget, men Kayak abis keluar dari laundry, nggak masuk akal gitu. Ah, fake ini mah menurut gua. Nah, kalau yang kedua ini kayaknya lagi viral di Malaysia. Soalnya Malaysia apa kabar? Gua tahu diantara viewers gua nggak sedikit yang dari Malaysia, dan beberapa diantara kalian ada juga yang ngirimin ke dm Instagram gua dan gua beberapa kali bacain. So, kalau kalian dari Malaysia, tulis di komen di bawah, oke? Okay? Video yang ini gua dikirimin sama Nur Syafawati. Assalam dari Malaysia. Rian, tolong react video ini. Real or fake? Oke okay guys, kita tonton dulu videonya bareng-bareng. Ini dapat soalan -soal nih, kata Cee? abang. Eh, belasannya. <damage> Ada yang kata, STKP, hari Rabu, yang kata, kan? Yang kata, hari Rabu, lepas itu, yang si... Ini, awet saja, ya? coba saja. <tuh> tak ada kena kerja tak? happy macam benda apa? <tuh> benar-benar <bekerja> oh. wey kau tengok dekat belakang kau benda buka buka-benda kat situ peti ais peti ais kau tak buka? aku dapat record tu aku dapat record tu serius serius wait wait dibuka atau ditutup balik. Ya Wih wih Itu itu. Serius itu Itu. Itu, itu, video yang barusan tuh kayak ada beberapa barang yang gerak-gerak sendiri. Yang pertama di situ ada pintu kulkas yang bisa ngebuka sendiri. Dan yang kedua ada beberapa benda di dapur yang kayak tiba-tiba aja gitu jatuh sendiri. Tapi kenapa di video yang tadi itu justru mereka malah ketawa ke TV? Gue jadi ngerasa aneh gitu. Harusnya kalau memang ini kejadian yang real, mereka harusnya ketakutan dong, bukan ketawa ketiwi. Dan abis nonton video yang tadi, gue justru malah nemuin satu keanehan. Coba deh kalian lihat pas adegan ini. Di momen ini, orang yang megang kamera itu kan kayak mau nge-videoin temennya. Normalnya kalau orang megang kamera, mau nge-videoin temennya, pasti diarahin ke orang tersebut kan? Tapi di sini tuh kayak emang sengaja banget diliatin kulkasnya. Dan temennya tuh justru malah kayak di pinggiran ujung kamera gitu guys So menurut gue ini aneh ya Seolah Doi itu kayak siap banget Kalau bentar lagi ada sesuatu yang terjadi di golkas itu Iya nggak sih? Dari framing kameranya aja gue udah ngerasa kalau video ini video settingan Mungkin video ini dibuat cuman buat ngeprank temannya temennya yang tadi Bisa jadi Dan ternyata abis video yang tadi Setelah gue cari-cari ternyata ada part 2-nya guys Coba deh kalian tonton dulu dia tu makan. Dan aku nak tunjukkan satu benda. Aku tak puas hati dengan benda ni. Dia tadi hari tu dia pun kata memang oh, kalau tengok benda ni, okay, serius. Aku just bagi tunjukkanlah. Benda ni kuat tau. Okey. Nam nah, serius-serius bunyi apa tu? dah. tak tak betul. Kejak sapot. Ya aku. Kejau, kejau. Kau pergi tengok. Aku pergi tengok. Okay, guys, guys. Kita dapat rakam. Tengok, dia main lagi malam ni. Dia main lagi, dia main lagi, oh. dia main lagi, dia main. <laughs> Aduh, bayangin ya. lagi, bayangin lagi Wih, <tuk> <tuk> So, gimana nih menurut kalian? Real? Atau cuma settingan? Next video ini gue dikirimin sama Idrus Bang, ada penampakan kuntilanak di puncak Bogor kira-kira Kalau nggak salah Oke okay deh, kita tonton dulu aja videonya pada video yang tadi, kalian lihat kan di belakang salah satu ibu yang lagi duduk ada penampakan sosok yang mirip banget sama Mbak Dini ini penampakannya jelas banget men tapi anehnya di antara sekian banyak orang yang ada di video yang tadi kayaknya nggak ada yang sadar sama penampakan yang tadi bahkan orang yang nge ini juga nggak sadar sama penampakan sosok itu orang-orangnya disitu kayak santui banget men kayak biasa aja gitu pada makan semua Gue nggak tau ya ini kejadiannya beneran di Bogor, di Puncak, atau bukan. Karena si Idrus tadi juga informasinya kayak masih simpang siur gitu. Doi bilang kalau nggak salah. Tapi di video yang tadi, ibu yang paling deket sama sosok Badini itu kayak sempet beberapa kali noleh ke belakang. Seolah kayak ada sesuatu yang menarik perhatian Doi, makanya Doi itu noleh ke belakang. Penampakannya itu kayak ngeblend banget gitu sama sekitarnya. Dari pencahayaan dan gerakan kameranya, gue ngerasa kayaknya video ini bukan video editan ya. So bisa jadi, video yang barusan itu adalah penampakan yang real. Tapi gue juga pengen tahu nih, gimana menurut kalian? Next video ini gue dikirimin sama Wilbert Halo kalian, tolong dibahas ini kah di video Apa bener Mbak Dini? Apa ilusi optik? Kita tonton dulu videonya bareng-bareng Hai guys, sekarang jam 10.58 Ya deh, udah sep Udah sepi Ada mbak -mba yang abis nonton di salah satu bioskop Dan dia bilang di video yang tadi kalau itu jam 10.58 Dan udah sepi banget Terus tiba-tiba pas Doi lagi video selfie Tiba-tiba di kejauhan kayak ada siluet berwarna hitam yang masuk ke sebuah ruangan Dan Doi lari ketakutan Terus Doi mengklaim kalau sosok yang tadi itu penampakan kunti katanya Oke sekarang gua bakal coba buat zoom Dan kita lihat bareng-bareng sosok yang tadi itu apa Tuh, kalian bisa lihat, kan, warnanya itu cuman hitam doang. Videonya nggak jelas, size-nya kecil, dan yang pasti penampakannya itu jauh banget. Jadi, ya, cuman kelihatan warna hitam doang. Entah itu Mbak Dini, petugas bioskop, cleaning service, atau jangan-jangan juga pengunjung bioskop yang sama kayak Mbak ini yang baru aja selesai abis nonton. Jadi, kemungkinannya tuh bisa banyak banget, ya. Tapi, feeling gua sih, kayaknya video yang tadi itu cuman orang, ya, nggak sih. Bonus party. Next video ini gue dikirimin sama Putu Sanjaya. Osa beli saya putu dari Bali. Tolong review ini beli dan jelaskan apakah ini. Mumpung beli pernah tinggal di Bali, salam dari Bali. Oke okay guys, sekarang gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik. Hapi -baik. napi niki semeton. Wih ngedol lagi tiangnya. Sing. Kendian ya Pak. Oh. Andian. Usut punya usut. Setelah gua cari-cari, ternyata video yang tadi itu berasal dari salah satu postingan di Facebook. Dan postingan itu juga sempat viral belakangan ini di kalangan warga Bali. Original uploadernya mengklaim kalau video yang tadi itu adalah penampakan Banaspati. Ya kalau kalian nggak tahu, yang kurang lebih bentuknya tuh mirip-mirip kayak bola api gitu guys, kayak fireball. Tapi pas gue bacain komen-komennya, justru malah lebih banyak orang yang kayaknya nggak percaya kalau itu adalah penampakan banaspati. Dan banyak yang bilang kalau itu cuma flare gun, parachute rocket flare, fireworks, kembang api, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa juga orang yang bilang kalau itu cuma lampion, tapi menurut gue kayaknya bukan ya. Dan video ini diambil pas momen deket-deket tahun baru kemarin. So, menurut gue masuk akal banget ya kalau orang-orang banyak yang berpikiran kalau yang tadi itu cuma kembang api, flare gun, dan segala macem. Tapi di sisi lain, banyak juga orang yang bilang kalau itu nggak mungkin flare gun, karena flare gun itu cahayanya nggak kayak gitu. Kalau parachute rocket flare, cahayanya mirip kayak gitu, cuman harganya itu mahal banget guys. Jadi banyak yang bilang kalau kayaknya nggak deh, apalagi dimainin di pekarangan rumah, jadi kayaknya nggak masuk akal. Tapi nggak sedikit juga loh yang percaya kalau sosok yang tadi itu adalah penampakan panas pati. Entahlah, tapi gue sendiri ngerasa kayaknya sih Itu cuman salah satu dari benda-benda yang gue sebutin tadi Kayaknya bukan penampakan banaspati pati ya Gue juga bingung, tapi gimana nih menurut kalian? Sumber. Next video yang terakhir ini gue dikirimin sama Harit Nasmi Assalamualaikum Bang Rian, saya Nasmi dari Malaysia Bang, boleh tak abang jelaskan video ini? Real or fake? Video ini saya dapat dari IG. Terima kasih, kalian tonton dulu videonya. Sehabungnya... So di video yang barusan itu ada bocah yang lagi nyanyi-nyanyi di kamar mandi sambil ngaca sambil bikin video. Terus di tengah-tengah video kalian bisa lihat kan kayak ada sebuah kemasan pewangi berwarna ungu yang kayak dilempar ke arah pintu. Dan dilemparnya tuh lumayan kenceng guys. Terus Doi mengklaim kalau yang barusan itu adalah fenomena guys dan yang ngelakuin itu adalah penunggu dari kamar mandi itu. Dia sempat ngarahin kameranya ke sekitar walaupun Doi itu nggak sempat ngarahin kameranya ke dalam bilik kamar mandi itu. Pas gua tonton lagi videonya, gua ngerasa kayaknya ini cuma video settingan ya. Coba deh sekarang, gua pengen kalian perhatikan baik-baik pas pewanginya itu dilempar. Kalian bisa lihat ya, di temboknya di situ kelihatan jelas ada bayangan tangan yang lempar, guys. <laughs> kelihatan jelas banget kan? So, gua rasa yang lempar tadi itu cuma temennya ya. Atau mungkin bisa jadi tadi yang ngelempar itu orang beneran Yang kebetulan lagi boker atau lagi ngapain di kamar mandi Terus doi ngerasa keganggu Terus buat musir si bocah ini Doi ngelempar pewangi yang ada di ruangan itu Iya kan? Terus gak lama kemudian berhasil kan akhirnya doi cabut dari kamar mandi itu So menurut gue ada dua teori ya Bisa jadi video yang tadi itu cuma settingan Atau mungkin orang beneran Yang kebetulan lagi boker terus keganggu Doi lempar dan tubuh pewangi Iya kan?